Mudah-mudahan ya, pembeli, Bunda Lesti, Abang El, selalu sehat, dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Masya Allah, luar biasa! Ini saat Lesnar pamitan, persahabat ya ingin berangkat ke Thailand. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sayandot kalimat caption pun dituliskan. Masya Allah sebelum berangkat ke Thailand nih katanya tuh ya Masya Allah luar biasa saya selalu untuk keluarga Lesler kita hanya bisa mendoakannya terbaik untuk mereka. Kemudian juga ya cedukan vitamin selanjutnya ada cedukan abang L yang sudah siap untuk berenang bersahabat ya, sudah memakai kelas itu berenang, Masya Allah, si lucu dan sangat ya. <laughs> ini gemoy banget, postingan ini pun diunggah kembali, oleh aku akurasanuskales24, ada kalimat caption juga yang dituliskan Abang El mau berenang dulu ya, onti-onti wa-wa, nenenene, nenen nene -nene, nene -nene, nene -nene, cangcing, gemoy amat pakai baju renang, kayak anak gede katanya tuh ya komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di antaranya dari akun rusli.rusli.180 Mengatakan Masya Allah gemes banget sih nah. Aduh Masya Allah banget ya Memang selalu menggemaskan ya Bang El Memakai baju apapun tetap lucu dan sangat keren Kemudian juga bersabat ya ada kabar nih Dari ruasaan sekalian 24 masih Ini mengenai Bunda Lesti yang memborong piala penghargaan Ida semalam Fans Lesti kejora masih bertaring Istri Rizky Bilar, sukses boyong penghargaan IDA 2022. Terima kasih. masya Allah luar biasa, persahabatnya. Ini salah satu membuktikan bahwa fans Lesti Kejora memang luar biasa. Semakin kompak dan semakin solid mendukung karya-karyanya. Kita yakin bahwa sang Kejora akan selalu bersinar sampai kapanpun. Kita simak juga, persahabatnya, di kalimat komentar. Memang banyak juga tanggapan dan respon yang diberikan. Di antara ngeri akun, Sari Sudarya mengatakan sang kejora akan selalu bergema dalam setiap penghargaan. Dan Leslar lovers, lovers akan selalu berkumandang di setiap sang kejora membawa penghargaan. Ini keren. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Sri 1T. Ini yang bikin berita termasuk Leslar juga kayaknya. Dia bilang istri Rizky bilang, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bersama ya, dia semakin banyak lagi dukungan yang diberikan, semakin banyak lagi support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu mencintai, yang selalu tulus, mensupport karya-karya terbaik Lesti maupun Rizky Bilar. Untuk berikutnya juga bersahabat ya, berarti perhatikan diunggian Bunda Lesti Kejora. muda Lesti tujuh jam yang lalu mengunggah foto saat Tentunya mendapatkan piala penghargaan Walaupun lewat video persahabatnya Tetap kita bangga Dan di postingan ini pun Bunda Lesti mengucapkan terima kasih banyak Kepada semua orang yang sudah mensupportnya Dan tentunya persahabat di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari Koruben Onso yang memberikan love hitam 3 untuk Bunda Lesti Ada juga Lidara Rara Yang ikut berkomentar Selamat kakak Masya Allah Ada juga Raffi Nagita, persahabatnya, yang ikut berkomentar memberikan love juga dan semangat Masya Allah, luar biasa Begitu banyak doa-doa baik Begitu banyak dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Ini ya, kesayangan kita Semakin kagum dan lesti emang semakin keren Kemudian juga, persahabatnya, kita lihat di unggahan Kobas Mengunggah postingan kata-kata bijak kembali, persahabatnya Di tanggal 4 November 2022 Kalimat bijak yang diposting oleh Kobas, tersenyumlah. Setiap orang yang Anda belas pasti sedang berbeban berat. Jadi jangan harapkan mereka tersenyum dulu kepada Anda. Tersenyumlah kepada mereka sekarang. Hasilnya pasti luar biasa. Kobas, ini keren banget. Kata-kata kata kata-kata mutiara, setiap harinya selalu diposting oleh Kobas. Mudah-mudahan ya. Selalu menjadi inspirasi untuk warga Konoha juga, mudah-mudahan kebaikan, selalu kita tanamkan, mudah-mudahan kita tetap menjadi fans yang baik untuk idola kesayangan kita. Masih menunggu kabar terbaru berikutnya di malam ini, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Les Dipati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.